Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di YouTube channel Candi Kode di video kali ini saya akan menjawab postingan dari Kang Rimas nih di salah satu warga grupnya Kang Jantil ini adalah aplikasi aeroport K13 ya yang di request ini aplikasinya premium <tuh> siap pakai bisa custom juga untuk level aksesnya di sini ada admin, guru, wali kelas terus siswa juga Pokoknya, multi level aksen ini uh, dashboard dari halaman admin. Terus, menu-nya ada data admin, data guru, <tuh>. data kelas, data siswa, data kelas siswa, data mata pelajaran jadwal terus kkm juga untuk raport siswa Cetak lapor siswa Laporan, laporan data guru Laporan data siswa coba login untuk akses guru guru dan jadi coba kita buat di ini adalah sedikit gambaran dari aplikasi aeroport premium version <tuh> buat kalian yang mau mendapatkan aplikasi ini silahkan kunjungi halaman kontak yang ada di web <tuh> jasa candil ya. nanti di deskripsi video kalian bisa langsung diisi datanya itulah sedikit gambaran dari aplikasi harapot Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.